Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Sujarwo Bersama walet bawah kolong Selamat Oke, menyaksikan Pengecekan ya guys ya Setelah 22 <tuh> Ini harangnya guys Alhamdulillah ya guys Yang inap nambah lagi guys Nah Ini guys siripnya kayak meranti guys ya Tuh. Oke ya teman-teman ya setelah dua minggu kita cek nah di sini ada yang nginep lagi guys tuh kotorannya guys ya tuh kotorannya alhamdulillah yang nginep nambah lagi ya guys terus ini lagi guys ini ada polesan guys ya tuh guys nah. terus di sini lagi ada lagi guys nih tuh nginepnya di sini ya guys ya ini kemungkinan sekitar lima hari ya. Nah, alhamdulillah ya guys ya. Nah terus di sini lagi nih guys. Nih alhamdulillah nambah lagi ya guys di situ nginepnya. Nah terus yang di sini tuh ya guys ya. Tuh sarangnya tuh. Hmm. oke ya guys ya. Ini. Di sana juga ini Yang nah, sini kita Mulai saat ini udah mulai membesar guys Udah mulai membuat sarang guys bentar lagi Kamu jadi guys Oke okay, yo Ya. Sarangnya ada burungnya guys. Duh. Darah kita mau bertelur nih guys. Oke. Okay. Ini waktunya kita ganti suara. Ini tadi waktu saya awal masuk tadi banyak burungnya guys di dalam. Cuman tadi. HP-nya belum siap buat ngerekam. Nah. Ini kotorannya nih, Guys. Kalau udah kayak gini nih. Udah terbentuk tuh. Tuh, sarang lagi tuh. Eh. Alhamdulillah ya, Guys. Oke. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya perkembangan RBW saya ini. RBW bawah kolom ya, Guys. Ini adalah Di atas saya untuk rumah Baru ini Bawahnya saya gunakan Untuk rumah walet. Yang lantai bawah ini Tingginya sekitar 2 meter Baru yang atas ini guys Saya tunjukin Ini ada tangga Nah Yang atas saya guys ya ah ini yang atasnya guys Ini atasnya Pas setinggi tubuh kita hmm. Ini guys ya Sekatannya Seperti ini Dari sini penampakannya Saya sekat menggunakan karung Ini siripnya Terus Twiternya ini Menggunakan Tiga-tiga ya guys Milarnya. Ini ruang kotarnya yang dari atas, ya guys. Nah, tunggu bawahnya seperti ini, guys. Tuh, ini ukuran tiga kali tiga, guys. Alhamdulillah.